hai guys welcome back to my youtube channel balik lagi bersama gua di sini disini yang masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini, dan bocoran slot gacor hari ini dan bukan cuma itu aja, Di sini gua mau mengenal kalian salah satu situs yang katanya gacor banget nih aduh, saking gacornya ya jadi buat gua penasaran nih sekarang nah seperti yang kalian lihat ya Gue sedang bermain di gate Olympus di salah satu situsnya yang namanya Parmen 138 Oh kalian bisa lihat kali 20 nya nyantol guys 21.000 masih connect lagi 23.000 mampus gak dong mampus langsung sensasional gak nih iya dong 879. awas ya boy Oke okay, guys, gimana nih dari awal permainan aja udah bikin penasaran kan ya? Jadi buat kalian yang kepo sama situsnya, silahkan buat kalian stay tune di video gua sampai selesai dan jangan di skip terlebih dahulu sampai permainannya berakhir, oke? Okay? Dan buat kalian yang udah bergabung di video gua kali ini, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa juga dibantu like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru Yang nantinya bakal gua upload setiap hari Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Oke, okay, tadi gua mau modal kurang lebih 50 ribu guys Dan aduh dalam sekejap aja udah naik jadi 900 ribu nih Waduh gimana gak seneng ya Jadi berarti memang udah kelihatan gacornya seperti apa Oke silahkan banget buat kalian yang mau cobain juga langsung ya Mungkin kalian udah gatel pengen coba langsung mainin Kalian bisa aja klik link yang ada di description box atau di kolom komentar paling atas guys Karena nanti di sana bakal gue kasih linknya Jadi silahkan banget kalian cek dan bisa langsung kalian akses dengan sendirinya Oke ini kita lanjutin lagi tapi gue turunin bednya ya Kita cari aman dulu guys gue turunin ke 1200 tadi bet awal kita main di 4800 ya dan ini kita turunin ke bet 1200 oke okay, nggak apa, apa ya yang penting kita udah menang lumayan banyak jadi ini gua turunin lagi ke 1200 nanti gua naikin lagi kok cuman ini gua lagi pengen turunin aja jadi gue turunin dulu oke okay? kita lanjutlah, hmm, mampus cincin gancong 8.000 petirnya oh, luar biasa banget, padahal tadi bed 4.800 dan ini bet 1.200 pun masih gacor masih nggak kalah gacor dari bet sebelumnya ya itu tandanya apa? kita ubah bednya pun masih tetap sama gacornya ya Biasanya ada bat yang misalkan kita ubah sedikit langsung beda banget, nggak gacor lagi ada. Cuman ini kayaknya, oh, lah ya? Mungkin karena memang situsnya beneran gacor. Jadi mungkin setiap bat pun sama, masih sama-sama gacor. 299.000 Akhirnya modal gue tembus di angka 1 juta lebih, guys. Wow, sensasional lagi. Aduh, tepuk tangan untuk bermain 138 nih, guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Kita coba aktifin double shank ya. Tevin Double Chainnya, apakah ada perbedaannya atau enggak sama Bed Morningnya ya? Tiga nih scatter dong. Ajin beneran kasih dong. Waduh, gokil banget guys. Akhirnya datang juga skaternya ya. Walaupun bed 1200 tapi capek okay banget, nggak apa-apa bang. Kita coba lihat ya. Skaternya gacor juga atau B aja? karena dari tadi kan connect di luar mulu ya? Satu juta itu loh, pan di luar terus kita coba lihat apakah scatter gratisnya juga memberikan pemasukan yang cukup luar biasa oke okay. selanjut lagi oke okay. masih ada spin 8 kali jadi apa-apa kita kumpulin aja dulu untuk perkaliannya 16.000 Trot lagi, alas ya boy, anjim. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita ya. Gua kira bakalan yang nggak gitu loh. Anjay, lagi dong, trot. Oke, okay. hijau. Oh my god, lagi. Oke okay. guys, boy guys. Oh my god, Mahkota gua connect dong. 18.000 dikali 21, sensasional 389 guys, akhirnya dikasih juga ya. Gua kira bakalan yang Diam-diam aja sketernya, tapi ternyata juga bagus banget nih. Oke, okay, kayaknya kalian gak perlu lagu-lagu lagi sama permain 138 nih. Walaupun situs baru, tapi kayaknya boleh diadulah sama situs-situs yang memang udah lama nih. Aduh, gokilah. Jadi silahkan banget buat kalian yang mau coba ya Dan untuk situs permain 138 sendiri juga udah aman Jadi kalian gak usah ragu-ragu dan gak usah khawatir kena situs abal-abal ya Jadi gue jamin deh udah enak banget main di sini. Oke kita selesaikan dulu untuk uh, scatter gratisnya Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini ya Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton sampai selesai Semoga permainan gue menghibur kalian ya sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya tentunya gua bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor jadi jangan sampai kalian ketinggalan oke okay guys sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya bye